itu berusia 12 tahun. Ino berusia 9 tahun. Mereka adalah ayah dan anak dari Harimau, Sumatera yang berada di uh, Taman Margasatwa Ragunan. Kami bersyukur bahwa mereka tertamani dengan cepat dan baik. Apresiasi kepada tim medis di Taman Margasatwa Ragunan yang pertama mendeteksi dini melihat gejala langsung bertindak melihat gejala langsung melakukan langkah-langkah yang benar sehingga satwa ini bisa terlindungi dan sekarang menunjukkan tanda-tanda sudah pulih nanti Ibu Dokter Hewan Endah yang akan menjelaskan e, kondisinya, kami ingin memastikan sejak awal pandemi bahwa semua satwa yang berada di kawasan PMR ini tertangani dengan baik, dan mereka kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Bahkan, dalam kunjungan kami beberapa kali, sini selama pandemi. Satwa ini menunjukkan e, ekspresi tenang karena mereka biasanya selalu bertemu dengan pengunjung yang banyak yang rupanya memberikan stresor tersendiri. Ketika Taman Magasatwa ini kosong, justru mereka merasakan tenang, damai. Nah, hari ini kita sama-sama menyampaikan kepada masyarakat Jakarta bahwa Alhamdulillah dua binatang ini sudah di dalam pulih lalu kami semua berharap agar nanti tim di Taman Marga Satwa Ragunan terus memastikan bahwa semua satwa di tempat ini tertangani dan bila ada tanda-tanda terpapar segera dilakukan langkah-langkah seperti penanganan uh, untuk Hari dan uh, Tino ini. Jadi kita ingin semuanya bisa uh, sehat. Jadi saya minta Bu Dokter Hewan Endah uh, untuk bisa Menjelaskan kondisi medisnya secara detail Silahkan Bu. Baik, eh, terkait kejadian kasus eh, COVID di harimau kami Yaitu harimau Sumatera Tino dan Hari Memang harimau Tino ini yang berumur 9 tahun Dia bergejala klinis itu Sejak tanggal 9 Juli 2021 Dan harimau hari ini di tanggal 11 Dua hari setelah Tino hari Dan gejala klinis yang ditimbulkan atau yang ditunjukkan oleh suatu tersebut yaitu suatu tersebut batuk, nafasnya terlihat berat, dan ada cairan dari hidung, aktivitasnya menurun serta nafsu makannya menurun. Dan di sini tim medis Taman Nasional Ragunan memberikan pengobatan dengan memberikan antibiotik cefadroxil ada antihistamin, sujatru dan Anti radangnya kita kasih sama dengan manusia ya Pak, Deksametason. Dan support itu kita juga tetap kasih uh, multivitamin. Jadi di sini tim medis kamu sampai dengan saat ini tetap melakukan observasi, karena kami sendiri uh, baru melihat bahwa satwa tersebut uh, secara klinis sudah tidak menunjukkan gejala klinis sakit lagi. Dan akan kami lanjutkan dengan uji laboratorium untuk memastikan bahwa tersebut benar-benar negatif covid. Demikian. Jadi tes, uh, tes PCR-nya kalau tidak salah tanggal lima, 15. 14 Tanggal 15, 14 keluar hasilnya uh, 15 Jadi kita berharap nanti hari-hari ke depan Segera dilakukan tes uh, PCR lagi untuk mengkonfirmasi Bahwa observasi klinis tadi dibuktikan dengan uh, tes laboratorium silahkan kalau ada pertanyaan. Uh, dia awalnya terpaparnya dari apa? Penularannya. Penularannya pak, covid bisa dari mana ini? Ya, setahu ya. ya. kami tidak ada tamu ya di sini. <tuk> <tuk> ya, <Yuk>, silakan. <tuk> <tuk> ya. Yeah. Uh, kami kan memang tutup uh, pada tanggal 22 Juni, jadi memang tidak ada tamu. Nah, memang deteksi ini muncul, kita juga sudah. Uh, melihat kondisi perawat, memang tidak ada yang menunjukkan gejala klinis ke arah sakit dan memang sampai saat dengan, sampai saat ini kami akan tetap pressing karena memang tidak ada yang menunjukkan perawat-perawat kami yang menunjukkan gejala sakit hmm. tetapi kita tidak menutup kemungkinan ya, kalau OTG ya Pak kan tidak muncul tuh gejalanya uh, jadi kami tetap pressing yang... yang perlu dikonfirmasi adalah uh, Bu Endah mungkin pastikan bagaimana dengan satwa-satwa lain apakah selain harimau ini ada yang lain. silakan. Oh, ya saya sampaikan bahwa selain harimau Sumatera haridangana tidak ada yang satwa yang ada di dalam TMR ini yang menunjukkan gejala covid. jadi hanya harimau eh, hari dan tino. izin dokter terendah artinya kan kalau untuk hari dan juga tino kan, gejala awalnya eh, dilakukan sokan karena memang inisiatif dari perawat dokter ya, Kalau oh, gejalanya hampir sama covid, kemudian pada saat di swab ternyata positif, nah bagaimana dengan satwa lainnya, apakah ada swab rutin misalnya, karena kan jika tidak bergejala kan kita tidak tahu dan tidak akan dilakukan swab kan, jadi bagaimana dengan satwa-satwa lainnya apakah sudah ada uh, tindakan swab yang dilakukan ke semua satwa di Ragunan terima kasih Baik, uh, tim medis kami melakukan swab ini kaitannya memang karena satwanya menunjukkan gejala klinis sakit, jadi uh, kami tidak melakukan pada satwa-satwa yang tidak menunjukkan gejala klinis sakit tetapi mungkin ke depan tidak menutup kemungkinan apabila kita ingin me, me, mencek lah kita akan mengecek semua satwa-satwa hmm. yang memang e, seperti harimau nanti depan akan coba kita lebih pikirkan untuk biar kita lebih tahu takutnya OTG juga nih kalau ya, tidak datang di sini iya. nah, silakan teman-teman itu e, Tino. Tino Tino kelihatan Tino. sudah naik pohon. sehat kalau masih sakit dia akan lesu ya hmm. bergerak ini sekarang sudah manjat pohon ya hmm.